Setelah menunggu lebih dari satu dekade film Avatar 2 akhirnya rilis di Desember tahun 2022, tentu ini kabar yang sangat menggembirakan bagi pecinta manusia biru itu. Oke, kali ini kita bakal mereview sekilas trailer Avatar 2 yang telah rilis belum lama ini dengan tajuk Avatar The Way of Water dan sekuel kedua ini ternyata manusia biru kembali berperang melawan manusia seperti di sequel pertama di tahun 2009 di mana suku nafi melawan sekelompok manusia yang mencoba mengeksploitasi sumber daya negeri Vandora. nah plot cerita dari film avatar the way of water berlatarkan 14 tahun setelah seri pertama jadi Jack Sully yang diperankan Washington dan Neytiri yang diperankan oleh Zuzaldana telah hidup bahagia di Pandora Di sequel pertama Jack Sally memang memutuskan untuk tinggal di Pandora guys Namun kebahagiaan mereka kembali terusik setelah adanya ancaman dari kekuatan jahat yang di dalamnya juga ada keterlibatan manusia Terus dalam trailer yang dirilis selain plot cerita menegangkan tetapi juga mempertontonkan keindahan alam Pandora guys dan berbagai lingkungan di sekitarnya. Perpaduan antara motion grab yang memukau dan aktingnya yang cantik siamik dari para pemerannya, film ini digadang akan kembali muncul sebagai film terlaris sepanjang masa menyusul kesuksesan sekuel pertamanya. Dengan sentuhan James Cameron, film Avatar menampilkan berbagai paduan CG yang begitu indah. Bahkan dengan bantuan CG, trailer Way of Water ini akan menunjukkan berbagai sudut baru dari lingkungan Pandora guys. Trailer juga memperlihatkan rahasia tersembunyi di bawah laut planet asing yang menakjubkan. Oke okay, kita masuk ke alur ceritanya sedikit guys. Dari hasil pernikahan Jack dan Neitri, mereka ini mempunyai tiga anak kandung Anak yang pertama bernama Neteang, yang kedua Log, dan yang ketiga adalah Navi berusia 8 tahun bernama Tu Namun di antara ketiga anak kandung Jack dan Neitri yang merupakan suku Navi asli ini Kalian juga akan melihat seorang manusia yang berbaur bersama mereka di alam Pandora Hmm, siapa sebenarnya anak itu? Dia adalah Jack Champion sebagai Jeffers Socorro yang dijuluki Speedy. Julukan tersebut mungkin karena ukuran tubuhnya yang lebih kecil daripada Navi pada umumnya Tetapi mampu memanjat pohon-pohon besar di Pandora Awalnya, Javier adalah seorang anak manusia yang lahir Markas manusia yang terlihat di film Avatar pertama namun, karena alasan tertentu, alih-alih mengusirnya bersama para manusia lain, Jack justru menyelamatkan Javier dan mengadopsinya sebagai anak. Tetapi, Neitri belum bisa menerima Javier karena kesalahan di masa lalu. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, kalau ayah Neitri mati dalam pertempuran di apatar pertama saat melawan manusia. Boy, Javier terlihat menggunakan exofek agar bisa bernafas di Pandora Hal itu yang membuat dia itu berbeda dari suku Navi lainnya Sepertinya Jeffery mengalami diskriminasi karena perbedaan itu guys Dan bahkan keluarga Jack juga mendapatkan diskriminasi termasuk dari suku Navi Medkayina Karena beragamnya keluarga mereka Nah di akhir trailer bahkan Jack sampai berbicara kepada Neitri satu hal yang saya yakini, kemanapun kita pergi, keluarga adalah benteng terakhir kita. Jadi guys, bisa dipastikan Avatar 2 ini akan menceritakan lebih fokus tentang keluarga kecil Jack dan Naipir. Masalah yang mengikuti mereka, bagaimana mereka saling menjaga satu sama lain, pertarungan yang harus dilalui agar bisa tetap hidup, dan tragedi yang harus mereka derita, semuanya akan diceritakan di filmnya nanti. Sebenarnya, Avatar 2 ini guys, sudah mengalami sebanyak tujuh kali pengunduran perilisan. Wow, sejak tahun 2014, penggemar dibiarkan terlalu lama menunggu. Oke, film Avatar The Way of Water akan menjadi cerita bagian pertama dari empat sequel yang sudah disiap. Rencananya, tiga sequel film berikutnya akan mulai tayang pada tahun 2024, 2026, dan 2028 Ya, semoga kita masih hidup di tahun itu Amin Avatar The Way of water akan bisa disaksikan pada 16 Desember 2022